kita buka dulu ininya ya teman-teman ya karena filter AC-nya berada di dalam sini dan di bawah sini ada blowernya ya teman-teman ya di bawah sini itu ada blowernya dan di dalam sini nanti kita akan buka kita keluarkan filter AC-nya dan kita bersihkan ya teman-teman ya dan di sini sangat gampang caranya teman-teman tolong coba diperhatikan ya teman-teman Oke, pertama-tama teman-teman kita buka ini terlebih dahulu ya. ininya harus dibuka. Cara bukanya ini seperti ini ya teman-teman. copot -teman. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini sudah terbuka ya. Kita taruh ke bawah. Dan di sini teman-teman ada. Ada ininya. Ini. Dan di sini dudukannya filtrasi ya. Ataupun seringannya filtrasi ya teman-teman. Yang di bawah ini adalah blowernya. Dan di sini kita buka ini, ini ada ininya, ada cipitannya. Kita buka, nah sekarang kita terlihat filter filterasi berada di sini ya. Dan ini filterasinya teman-teman. Dan sebelum kita mengeluarkan filterasinya, kita harus memperhatikan dudukannya seperti apa ya teman-teman biar nggak salah nantinya dudukannya seperti ini ya teman-teman harus penuh dia kiri kanannya kita keluarkan dulu ini teman-teman dan di sini kita lihat teman-teman di sini sangat kotor ya sangat kotor ya teman-teman ya ini padahal baru tiga minggu nggak saya bersihkan tetapi sangat kotor ya teman-teman ya dan cara membersihkannya teman-teman Bisa teman-teman pakai kuas Ataupun disemprot pakai kompresor ya teman-teman ya Ini saya perlihatkan kepada teman-teman Ini sangat kotor sekali ya teman-teman ya Dan di sini Tidak ada kompresor ya teman-teman Ya teman-teman bisa bersihkan pakai kuas Juga boleh ya Ataupun ditepuk-tepuk aja boleh juga Nah nah Nanti setelah dibersihkan teman-teman dimasukkannya lagi seperti ini ya. Dudukannya harus penuh teman-teman jangan kebalik. Seperti itu. Jadi kiri kanannya itu harus penuh teman-teman biar nggak masuk abunya ke dalam apa namanya itu ke dalam saringan yang paling dalam itu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Tutorial cara membersihkan filter AC mobil Agya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, supaya dapat notifikasi video terbarunya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.